Jangan pagi, sahabatku. pagi Selamat pagi. Hari ini kita akan mereview menu di Tom Bili. Cafe Ini menu yang akan kita makan, yang pertama adalah? mini Kimpak Yang kedua? tokoki Yang ketiga? Indonesia no Ramyon wow. Apa? Hari ini? Yang akan kita coba makan, yang pertama yang mana? Campur aja ya Iya. campur tidak enak nah. opak Enak, ya, itu satu, aku satu. kasih tau caranya Iya Ini mini kipa, Iya. Terus sama topoki, terus. Ini ambil satu ya Iya Ambil di sini, lalu kita makan Hah? oh mesej-mesej Makanan ya Topoqi-nya Oh, oi, ini, oi, ini, oi, Mantap jiwa. Bisa pesan beberapa level ya. Jangan khawatir. Itu level berapa ya, level? Hari ini. Oh. Ya. Ya. Ya. ini. Level 1 ya. Dan cukup pedas ya. Iya. Ini lembut sama Indomie sama tahu ya, cocok gitu Coba ya. Enggak, ya. oh. oh. Kamu coba Ya, Iya, Kenapa speak Korea susah, Pa? Itu oh, aku tidak bisa. Kalau speak Korea itu enggak bulat hmm. Enggak bulat? Hmm. kotak. Itu speak Oh, naik Tidak berat. Kamu bisa pakai speak ya? Bisa ya. Bisa, aku ya? kan tinggal di Jepang. Oh, tinggal ya? di ya? Jepang ya. Enggak <Glugan> <Glugan> <Glugan> bisa. Apa -apa. <Glugan> Terima kasih Arigato. Kita Satu makan ya. ya. Hmm. Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? gimana. Ah, luar biasa, biar luar biasa. <laughs> <laughs> Ini mix yang benar-benar hebat Benita ya. Hebat ya. Hebat. Hebat. Oh. E -e -e -oh. Kali lagi ya. Sukau. Oh, ya oh, sampai mataku terpulurnya itu. Wah, Mata keluar ya? Bisa ya, mata keluar Itu hanya uva konyol yang bisa ya? Salah Pak kapan-kapan kesini bisa makan seperti saya saya saya, Di kafe, jangan lupa mampir di Hana Market Lantai dua. Hana Market dimana? Di Zain Guzaya, sebelah dirita spa Mampir ya di Jakarta panas ya, Opa, tapi makannya seperti ini pas ya, Opa ya? Pas, pas, pas Ini juga tidak terlalu pedas ini Bimbabnya enak Ada odeng juga, odeng, odeng iya. Odeng sampai indomie Di sini banyak menu ya, ada odeng, ada topoki Indomie cinta, odeng Jadi... Raja Indonesia, Korea ya? Hmm... hmm. Oh, isi hmm oh aku mau nanti ya oh. ah, rasa kampung ya Bapak. rasa kampung kampung di Korea ya oh ya yeah, Kamu pasti rindu Korea ya mm. Mm. aku juga mau coba rasa yang original saja opa harus selalu ya makan mie dan nasi ya <laughs> Indonesia cita rasa mm. enak ya sudah lama tidak no. makan indomie, eh, enak nah, ya baru ya baru ya, makanya baru pulang ya. berapa tahun sudah tahu ini Di Jepang enggak ada? Ada Ada, ada tapi, tapi mahal. Mahal. mahal Kamu belum sukses ya? Belum ya Opa kuantar yang sukses oh. Hebat ya Opa? Okaen Hotsi Aku belum sukses dulu, Pak Belum juga Masih kurus ya. Belum pulang kampung ya. Kamu banyak makan tapi kurus ya, Opa? Kenapa? Ada, aku tunggu kamu Makan bersama Romantik sekali mm. Oh pokoknya itu kadang-kadang baik, kadang-kadang cerewet Bos ya? Enggak, Enggak. Um, dia sederhana Aku belum bosan Selalu bersyukur ya. Di Indonesia yang panas selalu bersyukur Teman-temanku, sahabatku, sahabatku Kita makan dulu ya Di kafe di Grand Wijaya sebelah Delta Park jangan lupa mampir ya. F 14, sahabatku, jangan lupa like and subscribe di channelnya Upakonyol. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Terima kasih para sahabatku.